Kan, nama aku Nadia, aku bekerja sebagai bagian swasta Sedikit cerita nih, mengenai produk Slim Trivinity Sebelum aku mengenal produk ini daripada badan aku 71 kg Dan setelah aku mengenal Slim Trivinity aku menjadi 65 kg Pemakaian dalam 3 minggu Aku juga busui, juga oke okay. Jadi nggak ada patahan apapun Produk ini recommended banget silakan coba